Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman ya Di channel gitar yang lagi-lagi sekarang lagi main gitar Kenapa? Karena gue sekarang lagi melanjutin gue main Minecraft ya Anja. Jadi, sini sih perubahannya kalau kalian bisa lihat, Oh shit, disini ada diamond sword Ada iron shovel Ada bow Sama fishing rod Kalau kalian penasaran, udah ada enhancement gue dapat dari mana? Karena ya sebenernya gue cuman ke village yang kemarin Di sebelah sana Terus gue jual beli gitu Pokoknya koal gue tuker jadi emerald Emerald gue tuker jadi ini Anjir, diamond sword nggak bohong beneran Nanti abis ini kita ke sana. Diamond sword-nya juga ada Might dua ya kalau nggak salah ini bisa matiin undead gitu kayak zombie atau segala macam bisa lebih cepat terus abis itu gue juga dapet bow sama infinity bayangin coba lu bayangin sebetulnya gue dapet infinitinya sih gue dapet uh, enhancement book yang isinya tuh infinity langsung gue pasang cuman pakai anvil doang jadi langsung bow gitu kan uh, infinity itu apa infinity tuh ibaratnya kalau lu punya arrow di sini berapapun arrownya di inventory lu, itu nggak akan pernah habis jadi ibaratnya ini nggak bakal ngurang nih dari 24, paling yang ngurang adalah umur dari bownya jadi pere tinggal nambahin aja umur dari baunya ini gitu terus gue juga dapat fishing rod sumpah cuman dari villager doang sumpah unbreaking dua sama luck of the sea satu unbreaking artinya lebih susah untuk hancur sama luck of the sea itu nambah kemungkinan lu dapat ikan yang lebih wajar lah gitu ya nggak dapat sampah nah kayak gitu kalau kalian nggak percaya ayo sekarang kita jalan ke village yang sebelah sana ya. Nah kita udah sampai sama villagenya ya. Nah di sini gue langsung pelajarin guys ternyata kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut itu villager tuh banyak macam ya. Dan semakin banyak kita jual beli, melakukan jual beli sama salah satu villager itu makin kebuka apa yang dia bakal jual. Nah trik gue adalah ada yang mau beli koal villagernya tuker emerald, emeraldnya gue tuker sama apa yang gue butuhin. Kenapa? Karena koal menurut gue lebih gampang untuk didapat Dibanding misalnya paper gitu loh. Paper 31 lo harus dapet sugar cane berapa banyak. Koal tinggal mining gitu loh. Nah disini gue dapat dapetnya nih enchanted booknya fortune 2 lah apalah ini fortune 2 by the way bagus juga ya ini gue belum dapetin sih shit gue lupa bawa emerald anjir gue lupa bawa buku juga bentar bentar bentar gue harus balik dulu gue harus balik dulu librarian ingat man librarian nah bisa kalian lihat sendiri ya gue udah punya banyak emerald <laughs> 59 emerald ya gara-gara ini sih gue gak punya koal lagi sih gara-gara kalian ini bangsat. oke okay. Jadi libraryan akan tiga menukar ya tiga satu paper sama yang berat gue nggak punya, tapi dia akan menukar fortune 2 ya dengan hanya satu book dan 25 Menurut gua untuk awal-awal karena gue belum punya diamond sama sekali ya, ini literally gue dapat cuma dari ini doang lah. Gue cuma dapat diamond sword langsung dari pembeli kayak gini doang tuh. Karena untuk dapat enhancement lo harus punya enhancement table Enhancement table dibuat dari obsidian sama diamond Gue harus punya diamond dulu Gue belum dapet Gue jual beli Dapet akhirnya Gitu loh Ya memang dasarnya jual beli ya orang bisnis <laughs> Orang bisnis sih ya. Tapi emang gua langsung wah gila sih ini untung banget dong kalau gitu. Waktu gua tahu ya sistemnya kayak gini. Terus yang gua lakukan juga karena gua udah dapat lumayan banyak uh, silver sama red. Ton gua beli kompas buat dapetin emerald banyak itu juga. Nah dari kartografer ini gua dapat banyak peta. Nanti gua kasih lihat di uh, rumah gua petanya kayak gimana. Nah, ini adalah hasil dari jual beli tadi ini library yang tadi ya yang jual fortune. Setelah gua jual beli, nah dia tuh langsung beda lagi. Ini tadi nggak ada nih. Tadi kan mentok di sini nih. Eh, tadi mentok di sini di Fortune. Sekarang dia jual 8 buku untuk satu emerald menurut gua, itu enggak nggak worth it. 12 buat kompas, enggak worth it. Ini ya masih oke okay lah, ini masih oke okay, cuman dari 4 emerald. Tapi kita iseng ya, misalnya ini ya, kita mentokin. Kita beli 1 2 3 deh misalnya. Nanti nambah ini XP-nya nih seperti inilah. Habis itu ya dia nambah lagi nanti apa yang dijual tuh. Dua written book atau enhancement book gitu ya mungkin ya Kurang tahu. Nah clock, aduh 11 emerald Mahal, mahal Tidak, tidak, tidak worth it Nah uniknya Ada lagi yang lain nih Kayak misalnya farmer buat makanan ya Nanti akan kejual lagi Eh akan kebuka lagi apa yang dia jual gitu Mungkin ada yang bisa kalian cari Fisherman Oh gue beli dari Fisherman deh kayaknya Ya singkat gue Fisherman deh Koal gue tuker banyak banget koal yang gue ambil Gue juga dapat itu fishing rod di sini, tuh. Lihat ya, unbreaking 2, luck of the sea, nah, gue dapetnya di sini. Jadi, setiap village itu tuh punya masing-masing villager yang seperti ini. Tapi sayangnya, yang di sini setahu gue ya, ini tuh gak ada cleric-nya Nah, cleric tuh ada lagi, itu tuh. Gak, gak ada flexure-nya juga, flexer yang lebih ke panah Jadi, setiap village nanti akan menghasilkan banyak sekali enhancement-enhancement yang seperti ini, Enchanted seperti ini nih. Jadi, dicari aja, guys. Eh, shit, jual beli tapi tenggelam, anjing. Nah kesimpulan dari pertemuan kita tadi di village ini adalah Menurut gua pribadi Untuk bisa mendapatkan enchanted item atau weapon gitu Menurut gua agak makan waktu kalau kita nyari diamond dulu sama obsidian dulu dan kawan-kawan Menurut gue mending cari koal, dapat village, jual beli, terus kelar Kita bisa dapat enchanted item yang seperti ini nih Bahkan gue bisa dapat diamond, diamond sword gitu Untuk good starting sih menurut gue ini lebih worth it lah Nah PR gua selanjutnya paling tinggal beneran cari si diamondnya buat bikin enchantable table Dan gue bisa bikin yang lain gitu loh Berdasarkan XP karena dari enchantable table tuh bisa makin banyak buku di samping enchantable table Kan bisa makin banyak enchant... Enhancementnya Enchantednya Enhancement lah! Susah banget gua ngomong anjing Gitu, ini mah cuman buat good starting point aja lah menurut gua Belum armor gua nanti yang harus ditambah-tambahin Nih, kan? oh, orang-orang, oh, oh, oh. nah, oh ya, yang gue pengen kasih lihat adalah peta yang gue beli dari villager, dan gue ada village lagi, satu lagi di sana. Gue udah lakuin hal yang sama juga, dan jadinya gue dapat empat peta: Woodland Explorer satu, 3... eh, sorry, tunggu. tiganya ada dua dong, gue salah beli dong. Nih, harusnya gue beli Ocean Map, oke. Okay. Ini di skip dulu. Jadi ada Woodland Explorer Map 3, Woodland Explorer Map 1, sama Ocean Explorer Map kosong. Gua nggak tahu kalau Ocean Explorer Map mungkin lebih ke shape urek ya kayak kayak perahu yang udah tenggelam mungkin. Tapi gue kurang ada respiration. Nanti kita lihat ya. Kita akan coba menjelajah. Terus nanti ada Woodland Explorer Map 1 ini udah pasti harusnya bisa gue jelajah. Dan ini juga. Jadi temanya kali ini adalah Wirman Syah Mustafa akan menjelajah Wirman the Explorer. Let's go. Nah kita akan coba dulu Woodland Explorer dulu lah ya. Gue penasaran sih Waterland explorer ini gimana? Oh, Oke, okay. ini gua nggak tahu gua di mana. Oke, okay, gua tahu gini gua di mana. Kita akan ganti shieldnya. <laughs> Dengan peta gua dulu Sumpah ini koordinatnya gue tahu di mana ya uh, gua tahu koordinat gua di sebelah sana tuh yang pojok kiri atas peta Cuman gua jauh banget kayaknya ya Garis-garis itu tuh kalau yang di peta bukan yang putih ya Itu itu artinya air ya Garis-garis itu air Jadi kita harus buy laut Shit kita butuh kapal Kayak kapal gue di parkir di belakang Siap siap bentar enggak Nah jadi gua udah pernah bikin yang namanya kapal Palsi perahu sih ini sebenarnya ya kalau sambil jalan nggak bisa lihat peta sih, ya. Memang kalau berdua lebih enak ya, katanya lihat peta. Nah gue pengen mastiin karena gue di kiri atas banget dan dari arah utara ya. Sebentar kita lihat dulu. Gue, gue, gue lagi menghadap kemana? Gue lagi menghadap ke mana tulisannya South. Oke, okay. ini gue lagi ngadap barat, ini gue lagi ngadap utara. Oke, okay. jadi gue harus mengarah ke yaitu tenggara. Tenggara itu ada di sebelah sana harusnya. Oke. Okay cara baca peta owan boom pelajaran geografi gua lumayan boom let's go Wow, gue menemukan village baru. Sumpah ini jauh banget, jarang jarang gue pasti ke village ini ya. Dan depan gue juga udah gurun pasir. Aduh, ya bener udah jauh nih gue nih. Gue mungkin nggak bisa pulang nanti atau lama banget pulangnya. Wow, wow, wow. koal 18 dapat emerald 1 Gila, itu bukan apalagi namanya kalau murah ya. Sayangnya di sini village-nya nggak ada yang punya tempat tidur ya kayaknya. Jadi gue nggak bisa buat save dulu. Harusnya sekarang udah mendekati ya. Udah mendekat nih. lagi gue dengan perahu gue. Bakal lebih cepet nyampe harusnya sih. What? I see something in the desert. Sumpah gue menarik banget sih. Sorry banget ya. Bentar ya. Mampir aja. Mampir doang kok. Paling itu village lah ya. Wih, gila, gila. Village di desert. Enggak sebenarnya bukan desert ini. Villa di taiga yang sebelah sana tuh. Savana atau lah namanya. Cuma nyampe desert aja rumahnya Tunggu dulu Rumah apa ini? oh gimana keluar Waduh crafting table sama buku Oke saatnya gue colong Mohon maaf nih Nah mohon ma maaf nih ya Mohon maaf nih semua Gue membutuhkan buku ya Kita akan lanjutkan perjalanan walaupun sudah malam Let's go Mana pernah gua? Oh itu dia Panik, panik ini menghadap ke east, ini menghadap ke... ini is. ini south oke okay, siap wesh gua sudah bergerak nih dari peta ya oke okay, oke okay. oke okay, gua akan sesuaikan dulu dari atasnya dulu ya baru nanti menuju ke... gua ke timur dulu baru nanti ke selatan gila sih petanya bener benar ngasih oh, gua nyaris tanya sih bener-bener jauh banget Gue dapet petanya dan tempat Tujuan petanya tuh bener-bener jauh anjing. Wah gue udah harusnya di garis lurus menuju ke rumahnya nih Ke rumah gak? Ke tempat tujuannya Nah gue gak tau berapa lama lagi supaya gue bisa sampai. Mungkin selatan ini nih lumayan jauh nih Gue menuju biome baru Sumpah Oh kenal lagi gue apa anak belakang? Uh atau gak kena. Oke okay, oke. Okay. Ups nice. Gila. Uh nice abis. Terra Kota Oke okay, siap sih. Gue nggak tahu sih itu apa sih. Ini gue nggak bahkan kayaknya gue nggak pernah deh kayak ke biome yang kayak gini. Cuman pernah lihat doang ya ini pengalaman pertama gue sih. Oh dan luas juga lagi. Tuh, di sebelah sana tuh mungkin di sebelah sana nih tempat tujuan kita. Hmm, woi, tunggu, kayak gini bisa langsung jadi stick tuh Wow, sangat praktis ya, daerah-daerah teras kota anjing, teras kota ini. Hahaha, <laughs> BSD dong. Oke, kita akan melakukan perjalanan darat deh menelusuri teras kota ini. Oke. Okay. Dari peta harusnya ini gue tinggal lurus aja Lagi, let's go Oi. Jadi pasir, beneran sekarang jadi desert Aduh, bangsa eh, eh. Oke, okay, jadi desert sekarang Oh shit, makanan gue tinggal dikit Ajing, gue pulangnya gimana ini? Oh, gue terpaksa harus, Oi. There's a village, there's a village, there's a village, there's a village, there's a village. There's a village. There's a village. Numpang tidur boleh nggak bos? Oyo deh, anjing. Uf, akhirnya gue ke peradaban. Gila. Apa kabar bro? Curse of Binding apa ini? Ntar gue cari dulu Curse of Binding apa itu. Oh, ini buat lebih kejaga barang ya. Oke, okay, oke. Okay. Gila, bisa nanam ya di sini ya. Huh, padahal, desert serat gurun Band of Atropods, buat matiin laba-laba ya Nah ini cleric nih Jadi beda ya sama sebelum sebelumnya nih, tiba-tiba ada klerik, tadinya ga ada Village tertentu aja yang ada cleric. Wah ada buku lagi, maaf ya, maaf, maaf, maaf, maaf Tunggu, tunggu, tunggu. ini luas banget desanya ya Terus Sampai sana ada bangunannya, anjir Itu bangunan apa tuh? Wah ini sih kayak kuil desert gitu sih, ini bukan yang ada di peta sih Aduh, tapi gue harus bikin ini dulu deh kayaknya Ehh, uh, gue lupa gue harus bikin tempat tidur dulu sih Maaf nih ya, maaf banget nih Ntar gue balik lagi, ntar gue balik lagi Sumpah karena sekarang gue butuh yang namanya wall buat bikin tempat tidur ya Dibanding gue bikin dari string terus-terusan Ini gue ambil nih wall nah ini harusnya nih wall nih Sorry banget ya Sekarang gue butuh Buat bikin tempat tidur, nah gue harus pilih rumah nih Haaa, sorry banget ya guys Dasar villager-villager anjing, gue harus tidur dulu Nah, gue akan bikin tempat tidur, boom Yes, gila, keren banget gue Aman, aman, gue kayak gak perlu bikin chest Atau gue perlu bikin chest Oke, biar aman gue bikin chest dulu ya Kita tidak tahu apa, ntar jadi Aku ah, butuh satu kayu lagi, aduh untuk bikin chest. Tidak ada kayu kah di sini? Tidak ada pohon di sini? Anjing, anjing. Tuh. Tadi kan ada chest ya. Gua ambil aja. <laughs> sorry ya, sorry ya, sorry ya. Keperluan nih, keperluan penting, keperluan penting. Gua akan masukkan barang yang tidak terlalu penting dulu. Gua enggak nggak menemani tempat gua, ya. Tapi gue belum bisa tidur Oke, okay, anjing gue lupa <guluh> Udah bikin tempat tidur lah ya Supaya aman, kita akan jelajahi lagi tempat yang tadi Tempat misterius yang ada di gurun pasir Itu dia hmm, Untuk jaga-jaga Gue akan melakukan hal yang tidak kalian ekspektasi ya Ibaratnya gue akan lewat sini aja Oke okay. Oke, okay. oke, okay. aneh juga. Woi, anak-anak kucing lagi berisik ya. Nah, gue ngerinya ini suatu jebakan. Kalian tuh, gua udah tahu ini pasti jebakan nih. Ya. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Gila, kalau dari atas tadi, terus gue makan jebakan sih. Fix mati langsung anjir Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita ke bawah dengan aman? Karena gua nggak ada air. Ya simpelnya sih gini aja ya. Oh, wah, wah, wah, wah. Oh. Orak- right, right. Siap. Cih, dah, gue alih ke sini.